Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita mau berburu mainan lagi nih Tapi kita cari wadah dulu ya Ayo kita cari wadah Mana ya wadahnya Aku belum menemukan Wah wow, sepertinya aku sudah melihatnya teman-teman Yuk kita ambil Nih aku udah punya wadah nih teman-teman Yuk kita cari mainannya Let's go kita cari mainan La la mainan oh mainan wow kayaknya aku melihat sesuatu nih teman-teman wow aku dapat mainan nih teman-teman mainan apa nih teman-teman wow sepertinya ini seekor lebah merah teman-teman wow bahaya lo teman-teman apabila dekat dengan hewan seperti ini, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman. Wah. Lebah terbangnya seperti ini, teman-teman. Syu lo lo lo shoo. Neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng. teman-teman. Kita dapat mainan lagi. Yuk, kita simpan lebahnya dulu. Terus kita lihat hewan apakah ini? Wow, ternyata kita menemukan belalang besar teman-teman. Wadidau. Wow, itu ada tanduknya tuh teman-teman. Belalangnya. Ya udah, kita simpan. Kita berburu mainan lagi teman-teman. Let's go. Mainan, oh mainan. Shalalalala. Wow, apa nih teman-teman? Ini mainan atau teman asli nih. Matanya warna hijau, teman-teman. wadidaw Sepertinya ini mainan, teman-teman. Wah, kita dapat capung, teman-teman. Seru sekali ya. Kita dapat capung. Ya udah, teman-teman. Kita simpan dulu dan kita cari mainan lagi ya. Ayo, temani Kakak cari mainan, teman-teman. Let's go kita cari mainan lagi. Wow, aku dapat dua, teman-teman. Kita dapat mainan lagi hari ini. Kita dapat hewan. Wow, kita dapat jangkrik. Oh, salah teman-teman. Ini bukan jangkrik. Wadidaw. Ini namanya kalajengking, teman-teman. Yuk, kita simpan. Kalau ini namanya jangkrik, teman-teman. Kakak tadi salah sebut nih. Wadidaw, wadidiu. Ayo cari lagi. Harus semangat ya, teman-teman. Cari mainannya. Ayo kita cari mainan lagi. Wadidau. wadidaw Wow, apa nih teman-teman? Di sini banyak sekali nyamuk, teman-teman. Karena Kakak cari mainannya di di rumput hijau, teman-teman. Wow, kita dapat lalat besar nih, teman-teman. Warnanya cantik sekali, warna kuning. Lalat coba terbang. Syulululululul. Wadidau, suara Kakak lucu ya. Wah. Kakak menemukan sesuatu lagi nih, teman-teman. Apaan nih? Wow ini sepertinya lipan teman-teman Hati-hati ya apabila bertemu hewan sama siam ini Bisa bengkak nanti badannya Wadidaw Wah berburu mainan hari ini Lumayan teman-teman Kakak sudah dapat banyak nih Wadidaw didiu. Ayo kita cari lagi teman-teman Wow Kakak sudah dapat lagi nih teman-teman Wow apaan nih Wow kita dapat capung hijau teman-teman Seru sekali Yuk kita simpan Mainannya banyak nih teman-teman Nanti kita bawa pulang ya Tapi kita cari mainan yang lebih banyak lagi Supaya nanti sampai di rumah kita mainnya yang banyak Oke Wow aku dapat lagi nih Saking asiknya bicara Ternyata kita dapat lagi Wadidaw kita dapat katak teman-teman Wadidaw wadidiu Mainan kita sudah banyak teman-teman Aku memeriksa lubang ini ya Wow pantuh. Wadidaw Kita tolongin ya Wow Kita dapat kecoa nih teman-teman Di dalam lubang Kecuanya warna hitam dan coklat Ini Panjang banget nih tanduk-tanduknya Cari lagi ya Wah, seru sekali nih. Wow, wow, wow, wow, wow. Apa nih teman-teman? Wah, sepertinya kita dapat dua semut teman-teman. Kita dapat semut merah yang besar. Dan juga semut coklat yang besar. Seru sekali teman-teman. diu. Berburu mainan hari ini. Ternyata sangat menyenangkan loh teman-teman. Kita cari lagi ya. Mainan. Oh, mainan. Wow teman-teman apakah teman-teman lihat itu yang merah itu apaan tuh teman-teman yuk kita periksa wow sepertinya kita dapat kumbang besar teman-teman kita dapat kumbang warna merah teman-teman wadidaw bahagia sekali kakak hari ini karena dapatnya sangat banyak teman-teman wow wow aku dapat lagi teman-teman apakah ini wah ini belalang hijau teman-teman Seru banget nih kita dapat belalang. Oke teman-teman. Kita simpan lagi. Aduh, aduh, aduh, awas teman-teman. Nanti eh, mainan kakak tumpah dan hilang semua. Aduh, wadidaw. Aduh, kita tolongin semut-semutnya dulu ya. Karena dia tadi jatuh teman-teman. Wow. Oke lah. Kakak sudah punya banyak mainan nih teman-teman. Temani kakak. Di lain waktu ya cari mainan teman-teman. Oke, dadah.